Postingan Abang L ini lucu dan sangat ganteng banget ya Bang Fatih Masya Allah, Abang El selalu bikin happy dan selalu bikin semangat Onti-onti dan uncle luar biasa saya selalu Abang Fatih Kita semuanya henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan Di antaranya dari akun Ashantara 2 mengatakan Tangannya ginuk-ginuk bayi gemes banget Mau gigit huha itu pipi abang boleh segemes itu Anak papa bunda gemes banget Bayi udah gede banget abang Masya Allah Semuanya gemes Semuanya pastinya pengen banget ya cubi pipinya abang L yang bulat Luar biasa abang Fatih Banyak orang-orang selalu mendoakanmu Mudah-mudahan kelak menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Kemudian juga persahabat judukan vitamin pun kita dapatkan. Masya Allah banget ya. Luar biasa ada Papa B sedang berkumpul di rumah Bintaro dengan keluarga besar. Ada tentunya Yudi Revan, ada Ibu Dewi, Masya Allah banget semoga tentunya apapun yang dilakukan semoga lancar dan semoga sukses. Kita selalu mendoakan mendukung apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Namun di postingan ini, para sahabat, tentunya banyak sekali beragam tanggapan komentar. Di antaranya dari akun Mela Melinda 67 mengatakan, ''Lesti kemana kok gak ada ya?'' ''Tidak ada yang bertanya, kemana Bunda Lesti Kejiora?'' Namun dijawab oleh Santi Tiara, ''Mulai deh, ayolah untuk semua fans, beri ruang untuk mereka. Jangan dikit-dikit mana ini itu.'' Kok gitu, dan lain sebagainya Berharap kedepannya kita sebagai fans Tidak banyak nuntut ini dan itu Yuk jadi fans yang smart Kasihan mereka Kalau apa-apa fans pada kebaperan Tuh persahabat Jadi jangan sampai baper ya Untuk semuanya Kita jangan sampai menuntut mereka Kita doakan saja Mudah-mudahan Keluarga, rumah tangga Lesti dan Bilar kembali rukun ...dan kembali bahagia. Ada tanggapan lain persahabat dari akun Purwanti Hidayah... ...mengatakan, pasti lihat video ini langsung pada bikin asumsi... ...Bilar di Bintaro, Abang L lagi di Bandung. Dan Husen ketemu Abang L satu jam yang lalu dan bikin story. Sebenarnya Abang L itu ada di mana yang mulia? Dan pasti ada yang komen berarti Bilar gak ikut Lesti ke Bandung kan? Ada di Bintaro. Memang banyak sekali ya asumsi... Dan pendapat dari semua mengenai permasalahan Lesti dan Bilar kok Lestinya nggak kelihatan inilah tentunya persahabat yang membuat kegaduhan Yuk sama-sama kita harus menjadi fans yang smart untuk Lesti dan Bilar Selanjutnya persahabat unggahan terbarunya pub Dance baru saja memposting foto Papa B persahabatnya dengan Akiyama Keisuke. Ini jauh-jauh dari Jepang tuh, persahabat. Ya, Alhamdulillah bisa bertemu dengan keluarga besar Rizky Bilar. Masya Allah, sehat selalu. Dan tentunya kita merasa bangga bahagia. Semoga kedepannya Leslar Entertainment pun bisa bangkit kembali. Bismillah, apapun itu, proyek apapun itu, kita dukung, kita support dan doakan yang terbaik. Berikutnya juga, persahabat, ada postingan kalimat yang diukah oleh akun Sandawa Putih Bilar heran banget sama fansnya Leslar tuh gak pernah sehari aja adem gitu ada aja lo yang diributin vitamin yang di-share aja kita nggak tahu itu foto dan video kapan apakah baru apakah let post tempatnya di mana eh sudah ada aja yang rewel nanya mulu itu kapan kok gini kok gitu nikmati aja kenapa sih susah ya maunya apakah gak di-share aja sekalian? kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan kalian itu ya kadang-kadang terlalu sering overthinking sendiri mikirnya kejauhan sendiri aneh emang jika nanti aja kenapa sih heran kalau emang gak bisa komen baik sudahlah skip aja daripada aku blok hapus tuh persahabat ya yuk sama-sama kembali diingatkan untuk warga konoha jangan sampai menuntut lesti dan rizky bila doakan saja yang terbaik Dikasih vitamin, kita tentunya harusnya senang dan bahagia. Hanya doa, hanya support yang selalu kita berikan untuk rumah tangga Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kabar terbaru dan cidukan vitamin terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih.